yuk hari ini hari ini kita mau bikin sesuatu yang simple Pada tau kue laba-laba gak sih? tau, tau kue cubit kan? kalau kue cubit semuanya pada dengar kue laba-laba itu adonannya sama sama kue cubit tapi dia uh, dibikin bentuknya tuh kayak sarang laba-laba so that's the only difference so caranya mudah sekali bisa dibikin di rumah kalau ada teflon pakai teflon ini udah saya panasin sebentar ya soalnya Uh, dia harus, harus panas Kedengeran sih? Kedengeran <laughs> Oke okay, kita mulai Jadi yang pertama kita pakai gula pasir, memang gulanya agak banyak sih Karena dia kan agak sedikit, apa ya Kayak garing gitu ya Lebih sedikit kita pakai gula pasir Lebih lembut dia Jadi lebih nggak garing adonannya So it's up to you, kalau mau di juga boleh Ini saya ngikutin yang resep yang benar-benar saya dapetin uh, Yang saya dapetin, jadi ini belum saya adjust sesuai dengan selera Karena ada orang yang gula pasirnya itu kayak dikurangin jadi 80 gram, jadi 75 gram Kita pakai 100 ya okay. So nanti kalau udah coba baru bisa di adjust lagi. Banyak yang gula itu mempengaruhi ini Ayo untuk uh, tingkat apa namanya crispy-nya gitu. Iya, yeah, crispiness. Iya oh. yeah, benar. Oke okay. okay, sekarang kita kasih dua butir telur. Nah ini telurnya juga banyak yang nanya, kok oh, telurnya dingin boleh ya? I Amin. Mean, kalau cuma untuk dipakai untuk adonan adonan simple seperti ini, of course it's not a problem. Mm -hmm. Saya selalu nyimpen telur di kulkas, nggak pernah saya nyimpen telur mm -hmm. di luar. Ya, karena telur itu kan protein, Terus kita taruh di luar, nanti telurnya jadi kurang fresh. So, saya selalu taruh di kulkas, kecuali kalau misalnya saya pengen bikin kayak bolu putih telur yang harus dikocok sampai ngembang. Dan sebelumnya telurnya saya taruh dulu uh, jadi room temperature. Ya, room temperature, jadi biar biar uh, dia lebih cepat mengembangnya Nah, cuman kalau misalnya telurnya dingin, kalau kita kocoknya dengan waktu yang cukup, no problem dia bakal bakal ngembang juga ini ini gulanya mau saya larutin dulu ya biar okay. adonannya hmm. bagus Ini Jambi Jayapura Sibolga hadir yeay Jambi aduh kangen banget sama Jambi <laughs> oh iya ya pernah tinggal di sana ya iya ya, dulu kan SMP nya di sana <laughs> Ya Tokyo hadir kok oh, enggak nyatlah dari siapa dari mana? Tok, Tokyo hadir Tokyo Instagramnya, kok Instagramnya quiet ya? Enakan mana sama kue cubit katanya yuk Kenapa? Enakan mana sama kue cubit Nah adonannya sama, tapi beda, beda bentuknya doang hmm. Kalau kue cubit kan dia bentuknya bulat Nah kalau kue ini, apa ini kue laba-laba Ya bentuknya kayak sarang laba-laba, jadi dia dibigit Rasanya sama ya yuk dan apa ya tingkat kekebelan itu yang beda, sih beda. tapi nah, soalnya sama oke okay. ini, kita ini ayo ada sambil ada masukan katanya ya. dia dari Malang dia sering ke Malang untuk beli quen ap apple, tapi ya. sering bisa yuk mungkin stoknya lebih diperbanyak oh, no. nanti. oh sering kehabisan. Hmm. iya. Oh. oke okay, nanti saya bilangin sama chef ya di sana ya. Oke, okay, jadi sebentar aja sampai ini gulanya masih banyak sih, dan okay. Aku lihat teksturnya dulu ya. Yeah. Seharusnya sih gulanya sampai dia benar-benar larut gitu, mm. but we wait a second. Nah terus saya tambahkan bahan-bahan lainnya, bahan-bahan mm. lainnya di sini ada satu sendok teh baking powder. Satu sendok teh, banyak banyak ya. Satu sendok teh. Yes. Kok nggak joget sih Mbak Farah? Joget dong <laughs> Lagi ayu. <ngantuk. laughs> lagi, <laughs> iya lagi ngantuk Terus nanti kalau joget banyak yang protes juga Ih lebay banget joget <laughs> Serba <Sermes al -hey. laughs> <laughs> salah ya Serba salah Kalau nggak joget ditanyain Terus kadang kadang kalau ngeliat yang apa ya Yang kayak komen terlalu negatif juga Seriously like Kenapa sih kayak, I'm just a happy person Saya tuh yang kayak bahagia, I have so much energy I love to dance and music and kenapa enggak gitu, you know? Like, I do all of these positive things Tapi yang eh, orang kalau udah hatinya negatif tuh ada ajalah yang diomongin, Pak It's okay, it's not gonna stop me. Nanti saya juga. Ya. Uh, tetap ada yang ngefans Farah kapan ke Surabaya, ngefans banget saya. Kata -kata. Oh Surabaya nanti ya kalau kalau saya ke Malang, saya juga pengen mampir ke Surabaya. Uh. Oke, okay, saya kasih sedikit susu bubuk ya. Susu bubuk di sini um, namanya sure, mungkin sekitar 1 sendok makan biar dia enak aja. Sebetulnya ini sih nggak nggak di resep ya, cuman saya like susu bubuk. Ini belum ada pertanyaan nih yuk, baru salam-salam aja dari Pemalang Indra Indramayu oh, iya? <laughs> Kalau dia mau nanya boleh loh langsung Nah iya, <laughs> banyak yang malu-malu nanya iya, iya. Oke terus sekarang kita kasih tepung terigunya Tepung terigunya 150 gram ya Ini langsung aja saya taruh di timbangan Jadi biar enak nih Langsung di salam dari Lombok Halo, good morning Lombok Udah lama banget gak ke Lombok Oke, okay, 150 gram I got it here Dan kita kasih 100 cc susu cair okay. Ya, susu cairnya saya pakai yang full cream mm -hmm. But let's see here Oke, okay. cukup ya 100 cc Kita lihat cukup nggak ya, soalnya tadi udah saya pakai buat sarapan mm -hmm. sebagian Oh, almost, almost, almost. Ah, pas banget. <laughs> pas banget. Bisa, iya ya? iya oh. bisa aja. Alright, ini juga kita masukkan seperti ini ya. Oke. Okay. So, sama satu lagi yang yang masih kurang vanilla. Vanilla. Video vanilla. Wait, wait, wait. Oh, bisa vanilla. Yuk, ada orang Pontianak bilang. Buka, buka Queen Apple di Pontianak dong Jadi bisa gunain uh, jeruk sama nanasnya juga gitu. Oh iya <tuk> jeruk dan nanas Berarti bukan Queen Apple dong <tuk> namanya Karena kalau Queen Apple di Malang itu Karena kan uh, Malang dan Batu memang memproduksi Buah apel yang so beautiful ya Jadi kalau di Pontianak harus digunakan ya Bahan lokal yang ada di sana Berarti sesuatu pakai Queen Jeruk dong <tuk> <tuk> Oke okay, ini kita kocok sebentar tanpa mixer juga bisa sih sebetulnya, betul tinggal pakai balon whey, ya berhubung ini saya udah ada mixer yang dipakai, so why not use this. Terus, jangan lupa pinggir-pinggirnya seperti ini. Tadi ya ya, wow. eh, tadi ya ya Selaras ketinggalan yuk, tadi yang bahan setelah baking powder itu, yang sendok kecil itu apa ya Kak Farah? Uh, garam. Ya, garam, ya garam, sedikit aja garamnya. Halo muka saya, salam kenal dari Banjarmasin, Batam hadir. Hai. sini ya. Halo dari Banjarmasin dan Batam. <laughs> Oke, adonannya ini sudah hampir selesai. Kita jangan sampai ada berbutir -ber ya adonannya ya. Like this. Diaduk rata ya yuk ya. Iya, aduh ini kabelnya. Ayo ya ini ada pertanyaan ayo tuh makanan favoritnya tuh apa sih makanan favorit gua, apa ya karedok karedok <laughs> I like sayur-sayuran ya jadi sebetulnya sebetulnya ya saya tuh bisa dibilang makanan favorit saya tuh yang manis-manis itu udah like my passion kalau traveling juga pasti yang dicari bakery dan sebagainya cuman kan kalau kita makan yang manis-manis terus kan, it's, it's also not good for you. Jadi kalau untuk hari-hari, I try to eat very healthy. Saya biasanya kalau untuk sehari-hari itu makannya sehat. I eat a lot of vegetables, banyak sekali sayur sayuran yang saya santap. Terus, um, I don't know, sesuatu yang fresh. Like, I love um, apa ya, kayak sejenis kayak salad dan sebagainya gitu, I, I love that. Karena kalau sekarang saya makan, itu bukan cuma kayak... Nginyangin perut atau buat rasa doang ya, tapi juga yang penting tuh gimana rasa tubuh saya setelah saya makan, itu yang paling penting So, sama seperti Arman juga, Arman juga kalau makan sesuatu tuh dia makan tuh uh, yang dia pilih apa yang bakal gimana rasanya setelah dia makan makanan tersebut jadi kalau makanan yang sehat tuh kan it gives you energy, kamu. You know? Karena Yu yeah. juga udah ngajarin Arman dari kecil ya, jadi Arman terbiasa ya. Yeah, iya, gitu? jadi dia tahu loh. Kalau misalnya dia makan siangnya salad, atau dia misalnya makan siangnya burger, nanti energy level dia gimana? Hmm. Dia bakal, dia dia udah ngerti gitu loh. Dia udah udah udah di tubuhnya. Hmm. Oke, okay, ini adonannya udah udah jadi. Eh tadi udah dikasih vanila ya? Anyway, Yu, ini ada yang nanya lagi. Yeah. Susunya boleh diganti santan enggak boleh ya yeah, yeah. tapi nanti rasanya jadi kayak lebih rasa santan ya mm. Karena santen kan is quite strong ya rasanya mm. Oke, okay. so look how nice this is Ini eh, udah Enak ya, kak, boleh nyobain gak? Kenapa? <laughs> Enak ya kak, boleh nyobain <laughs> Boleh langsung dicoba boleh langsung sendiri <laughs> Iya, langsung dicoba, <laughs> ya? yeah, dicoba. Oke, okay. ini mau kita masukin ke botol mm -hmm. Jadi uh, saya taruh di gelas CC-nya lagi Saya balikin lagi ke sini mm -hmm. Ya, biar nanti kita gampang Ayo ada yang nanya yeah. uh, baking powder dan soda kue itu apa ya bedanya? Oh it's completely different. Baking uh, baking soda dia lebih kuat daripada baking powder. Jadi sebetulnya kita bisa substitute. Kalau uh, nggak ada baking powder atau nggak ada baking soda bisa diganti satu sama lain. Mm -hmm. Cuman uh, nanti dia beda apa beda kekuatannya. Mm -hmm. Jadi uh, kalau baking kalau nggak salah satu sendok teh baking powder itu cuma kayak seperempat sendok teh baking soda. Okay. I think. Oh ya yeah, by the way, kan kita mau bikin kayak bentuk sarang laba-laba gitu loh. Mm -hmm. Jadi uh, di sini saya sebenarnya saya punya botol yang warna putih yang ujungnya ada kayak pentulnya gitu. Cuman tadi nggak ketemu, yang ketemu ini. So I hope it works. I don't know what this is. <laughs> botol minum ya. <laughs> nah, ini salah satu mainannya Arman deh. Uh, kalau misalnya nggak ada, bisa pakai botol air mineral mm -hmm. ya, botol minum terus ditutup terus dilobangin tutupnya itu. Mm. Ya, itu yang, that's the homemade way Ya, kita taruh adonannya seperti ini Oh ya, yuk, kalau tadi tepungnya itu protein sedang atau tinggi yuk yang bisa kita uh, Yang serbaguna, yang, yang protein se sedang Oh, yang ya. sedang ya? Iya, bisa merek apa aja, yang penting yang, yang kalian tinggi kan buat roti ya hmm. Oke, okay, let's see here oh, enggak, enggak. Ini martius Triono nanya, setahu saya resep kue cubit itu pakai ragi Ini pakai ragi juga kok ya? Oh enggak, enggak, enggak, enggak, enggak pakai, enggak kok Kue cubit nggak pakai ragi kok? <tell> ya dong Itu tuh udah kebiasaan dari kecil dulu Kalau Dulu ya kalau ibu saya bikin kue ini Saya bawa kabur lah Sisa adonannya Saya Hmm. <tell> <tell> Oi Kangen malam huh? Kangen, Kangen dong ini. Itu buat nanti buat saya jelatin <tell> <tell> Alright Oke, oh yeah, music ya. Yeah. Sambil ini tadi, tadi kayaknya udah agak kepanasan. Okay. Jadi Riau, saya jauh, Ayu. Apa? Dari Oh, halo, Riau. Bentar ya, Ayu. ini kita hmm. harus punya ininya deh. Buat apa ya? Katanya segar banget setiap pagi jadi nonton resepnya -resep, resep Ayu. Ya. Yeah, ini resepnya kan resep-resep mudah ya. Hmm. All right. Now, ini oh music. Pontianak, hadir. Yay! Yay. Alright, let's try this ya. Yeah. Hmm. Aduh, like this. Aduh, ini mencetnya harus kuat banget. <laughs> Beda ya sama yang biasa. Beda, okay. iya, nggak ketemu soalnya. Jadi harusnya itu kayak botol saus gitu ya yang kayak di restoran iya, gitu. Iya. Oke. Okay. Kalau martabak manis itu juga pakai ragi nggak sih? Kalau martabak manis pakai. Kalau pakai ya. Kalau martabak manis pakai. Kalau aku cuci enggak kok. Alright. Kita tunggu sebentar. Halo, ya. laughter kak. Ya, yeah, me too. Harusnya <laughs> <laughs> sambil sekalian bikin tadi. It's dari Brazil. Wow, from Brazil. Hmm. And guess what? <laughs> Jauh banget ya. But I'm going to South America soon. Dari Chef Anderson Hmm, Mas, dapat I'm Apa to Peru? Wah, wow. <laughs> ini kayaknya apa? Agak terlalu susah ya gituinnya, mungkin air ketelur-ketelur Nah, Ian go, hadir yuk <laughs> Hi Senayan go, my second home <laughs> Hari ini hai gak ngaku karena masak-masak di rumah. Masak-masak <laughs> dulu. Medan <laughs> yeah. yeah. hadir. Ada yang kasih masukan juga, yuk yeah. kayak usul nih kafarah dari Matius Benawan, bikin Chinese food dengan inovasi baru dong. Waktunya ya, yuk ya, kalau bikin Chinese food ya. Iya, karena kita kan ya sebentar-sebentar. Oke, oh, okay. ini kayaknya harus masih nunggu sebentar ya. Iya mm -hmm. masih atasnya masih belum. Tapi bawahnya udah. <laughs> <laughs> Don't know what's going on? It's like this. Nggak to show you? Ih okay, lihat ya, lihat ya. Iya, nah, ya, agak lengket. Oh ya, nggak saya minyakin by the way. Jangan, jangan diminyakin ya. Nggak diminyakin, nggak dikasih ya. mentega juga ya? Nggak, nggak, nggak. Gak pakai. Oh tapi yeah. ini teflonnya pakai anti lengket? Iya, yeah, ini ya. anti lengket of course. Mm -hmm. So tuh bentuknya jadi seperti ini. Wah. Wow. Nah ini kan kalau untuk jajanan itu kan. Tinggal digini-giniin tuh Iya, dimasukin kertas koran yuk, biasanya okay. yuk, <laughs> yuk hmm. kertas koran Pakai kertas Oh my god, ya. ini so good! Ini enak banget, lihat deh Iyi. Oh wow hmm. Hmm. <laughs> Yum! Hmm. Oh ya kalau laba-labanya sama nggak yuk dengan roti jala di kuah durian itu? Beda Beda ya? <laughs> hmm, I think it's different Ini bener-bener adonan kue cubit. Oke okay. To be honest ya, setelah saya coba, memang agak terlalu manis. Mungkin gulanya jangan 100 gram, jadiin 80 gram aja. Hmm. Oke, okay. terus sekarang saya mau nunjukin resep simpel sekali untuk bikin saus coklat. Hmm. Ya, saus coklat Bentar. Saya nggak hafal resep. <laughs> <laughs> yuk, biasa itu kalau abang-abang tuh, yuk. Ya, yeah. aku anutan abang-abang, biasanya dia kalau kue laba-laba itu pakai meses, yuk. Oh, ya. mau pakai meses? Kamu mau pakai meses? Iya Bisa ya. juga, tapi nah. kalau uh, ada yang ada meses dari Belanda. Oh, ya. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. akhir okay. yes, meses dari Belanda. kita bikinnya apa? Double chocolate. Iya. Yeah. Yeah? Oke. Okay. Nanti kita balik lagi kita bikin ini. Sekarang kita bikin saus coklatnya dulu sebentar. Oke. Okay. gulanya nya setengah cup gula pasir. Ini gula pasir. Kita pakainya cup seperti ini ya. Lampung, oke. Okay. Hai Lampung. Oke, okay. gula oh. Kalau dapur kayak gini, sih, saya juga mau masak sambil joget-joget seru, dia. <laughs> kalau apa? Kalau, apa namanya tadi, dibilang kalau dapurnya kayak gini, sih, saya oh. juga mau masak sambil joget-joget seru. Belum, my kitchen, thank you. Hmm. Terus, dua uh, teh pun koko sama sepengkak ke air. Oke. Okay. Terus, itu tadi gula pasir, saya kita tambahkan coklat bubuk coklat ya. Oke. Okay. Nih ada yang bilang lagi nih, namanya kue Spider-Man <laughs> Sama aja yeah, ya ya, yeah, yeah, that's cute Oke, okay, dua, satu Oke okay. Dua, jadi cara bikin coklat saus tuh gampang banget loh Pasti kalian kan kalau beli coklat saus yang udah siap pakai, yang udah I mean that's not good for you, itu kan yang namanya bahan pengawet dan sebagainya kan banyak sekali di situ ya Jadi sebaiknya kita bikin sendiri Terus sekarang seperempat cup air ya, ini seperempat cup karena cara yang bikin coklat sauce itu gampang banget. Oh ya, ini ah. ada salam dari Padang dan Dubai. Dan apa? Dubai. Dubai. Dubai. Wah. Wow. Hmm. Oh. Malaysia juga banyak banget yuk hari ini yang nonton. Iya yeah, ya? Yeah. Iya, yeah, Malaysia selalu banyak loh yang nonton. Yeah. Oh, I miss Malaysia so much, you know. Duloi pernah jadi judges ya di sana yeah. ya? Iya, yeah. dulu tuh di situ kan, terus yang aduh pangan banget, banget sama Malaysia. <laughs> Alright, ini kita boil sebentar. Jajanan ya. anak ya. De, hadir Chef laku Hai. Oke, okay, kita aduk seperti ini. Ini kita tunggu sampai dia boil. Oke. Okay. Ya, jadi bikin coklat sosok gampang banget daripada kita beli-beli yang di beli paket itu, mending bikin sendiri. Kita aduk, kita tunggu sampai dia kayak uh, apa? Uh, sampai dia boil sebentar. Oke. Okay. Ini saya taruh ya. Kembali silakan hadir yuk. Hai sini kapan ke Bogor yuk ke Bogor pengen banget ke Bogor makanannya enak di sana <laughs> Oke kita kasih garam sedikit ya. jangan lupa di Bogor ya. tuh lagi nge sate saat ya, tai -chan, yuk gimana <laughs> saatnya Taichan di Bogor iya, oh, iya? lagi nge lagi di sana Oh wow <laughs> Oke sekarang kita kembali lagi ke adonan yang ini ya oke okay. Tadi lagi lagi ini dari Nurohma Maulana Sari. Dia bilang, "Hai Kak, biasanya aku kasih pisang plus coklat di dalamnya, terus digulung, oh, terus wow. kasih topping cheese Spider-Man cake." Oh, <laughs> wow, that sounds amazing yeah. next time ya kalau wow, ada apa pisang, pisang. ya wow, wow, love pisang Oke wow, wow, kemana wow, Oke wow, wow, wow, saya suka sama simple, simple uh, resep dari Ayu. Orangnya so good buat kondisi darurat bila lapar. Iya, terus ini kan udah mendidih tuh ya? Thank you so much, bilang thank you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kamu memang rada gelap ya pemang memang belum? lampu udah nyala kok emang agak gelap cuacanya <laughs> cuacanya lagi um, cloudy weather oke okay, kita kasih 2 sendok makan ya butter butter mm -hmm. oke okay, kita ya. Oh, so, we melted Ada request dari Dian Desai Dia bilang Cianjur eh, Dari Cianjur, dia bilang Kak Farah Nanti bikin sarapan cepat saja, Tapi khusus buat yang diet ya Oh, oke, okay, sure You mean like my kind of food <laughs> <Yeah. laughs> Oke, okay, ini saya mau bagus Ini Michelle chef lah Yeah Oke, okay, let's see Let's see here Aduh, ada gosong <laughs> <laughs> soalnya sambil bikin itu sih coklat bikin coklat. Oke, okay. yang ini masih plain bentar ya sekali lagi ya kita bikin. Yes? Wara, video ya. videonya di save yang ketinggalan tadi katanya. Yeah, iya, ntar kita sih. Don't worry. Ini selalu harus diaduk ya, Yu, ya? untuk. Enggak, itu tadi kan butternya kan belum melt. Oh, okay. Jadi butternya tuh kita lelehin gitu loh. Oke, okay, ini yang extra gosong. Ini <laughs> buat Avni. Iya. Tapi lebih enak ya lebih garing sih. Hai, kita coba sekali lagi ya Ini ada, ada doa baik nih buat Ayu Dari Sheikh Hedra Sheikh Musa kayak dari Malaysia oh, Mbak yeah. Farah hai, bila lagi mau kembali ke Malaysia oh. terus Semoga Mbak sihat dan sukses selalu di bawah lindungan Allah yeah. Amin, thank you so much for the prayer Thank you Dari Ranti Purna Dewi yuk Ngapun di yuk? manu ibu ibu lagi pergi Ibu lagi di Palembang Tuh, saus coklatnya udah siap ya, yeah, that's the chocolate sauce. Okay. kalau mau dikentelin sedikit bisa sebetulnya. Mm -hmm. pakai ini nih enaknya buat es krim sih sebetulnya. jadi kalau kena es krim dia langsung kayak beku gitu beku, kan. beku oh, yeah. yeah. kita kasih sedikit vanilla just a touch. vanilla extract ya. Okay, yeah. yeah, vanilla extract. ya. Okay. Yeah. nah itu dia. sebetulnya sih harus tunggu dingin sebentar ya biar dia gak terlalu beku gitu. Mm -hmm. oke okay, ini kalau mau ditambahin meses kayak gini nih. oke. Okay. like that. Iya, yeah, yuk. Wah, enak. <laughs> Aduh, ini dan ini message-nya message Belanda loh, it tastes yeah. so good. Message-nya tuh bener-bener like coklatnya itu kerasa banget. Dari dress video Rinjani, dia bilang, My daughter said, Mom, you should dance like her in the kitchen. Yeah. <laughs> Terus dia bilang, uh, dia jawab, Alamak, dear, my body so ambradul. <laughs> Berarti anaknya juga nonton, yuk. <laughs> sama persis ya sama, ya sama persis oh ya tadi um, butternya itu unsalted ya yuk butternya unsalted yes. oh, ya Ayu, aduh, enak iya ini tuh lihat tuh aduh, aduh tinggal digulung gini lihat tuh mm. kita meses tuh ya, ini, ya. ini tadi yang bekas-bekas mesesnya itu gampang gosong iya hmm. jadi selalu harus dibersihin dulu ya seperti ini ya kalau nggak nanti dia gosong Oke okay, gimana Afni udah siap udah kita playtap ya, ya. kita Parah cantik banget senang ya, gue hadir lagi <laughs> thank you sehari nggak ketemu Ayu kangen ya <laughs> I know Allah kemana dia? Oke sekarang. Dimini, mm -hmm. oh. Jadi nanya sama, deh. Aman ya? Aman. sekolah. Aman sekolah. di Amerika. Oke. Ini mau. Aku ke sekolah. Belum dari mahasiswa so konteks pariwisata Medan ya. Hah. Oke, okay, ini sebetulnya breakfast atau apa ya, Akni ya? Breakfast yuk. <laughs> ini masih breakfast. Masih iya. Breakfast. Masih wow. breakfast dong. Alright, pinjam dulu yang kamu ya, Akni yeah. ya. <laughs> ini breakfast special ya, bentar ya? Oh iya, by the way, di my freezer tuh selalu ada berries. Ya, mm -hmm. selalu ada raspberries atau blueberries. Yeah. Karena kalau beli pasti nggak langsung dimakan semuanya. Mm -hmm. Sedangkan kan, raspberry tuh so expensive dia mahal banget kalau aku. Jadi kalau nggak makan, please taruh di freezer terus bisa dipakai kapan aja. Like this. Yeah. Tidak. Ya. Ya, bagus banget. Hmm. Kapan ke Banjarmasin Kalimantan Selatan, Bapaknya. Ya, yeah, pengen. Kada. Itu wanginya ya. Iya. Aromaannya. Tuh, kita pakai yang raspberry seperti ini. Keren kan? Iya. Ya, maida. Dan terakhir, maid dapur tuh lengkap banget. <laughs> Stoknya yeah. banyak ya yeah. Ayu. Yeah. Semua ada. Oh daunin, oh ya. Yeah. Iya, yeah. semua ada di sini. Kemarin banyak juga loh, yuk, yang nanyain kue panggang, eh donat panggangnya Ayu tuh, oh, <laughs> yang yeah. komen di Instagram oh, yeah, yeah. tuh. There we go, kue laba-laba. Alami, Sekali lagi kue laba-laba alami. Kue laba-laba seksi, bukan kue laba-laba jadul. Oke, gampang kan bikinnya. So you have to do this at home. Terus, um, well minggu depan, I'm sorry, saya absen dulu ya minggu depan karena minggu depan saya ada di tempat yang beda, di negara yang beda, but setiap so weekend kita pasti selalu bikin sesuatu cooking lain hmm. simple recipes yeah. see you next time <laughs> <laughs>